Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua, gimana kalian berada Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, kemudahan dilancarkan segala urusannya Dan tentunya kalian semua diberi rezeki yang banyak dan melimpah Sebelumnya selamat datang di channel Mansurin a 354 Pada kesempatan Berbagi kali ini Saya akan berbagi pengalaman Tentang pengalaman saya mengemudikan dan Tadalocker 800EX Oke ikutin video saya dari awal hingga akhir Semoga bermanfaat. Oke sekarang sekarang saya berada di dalam kabin Grand Adanogar 800 EX. Pelan pelan saja di dalam mengemudi Grand Adanog BR 800 EX. Perhatikan sepion kanan dan kiri. Dan perhatikan apa-apa, signalman yang ada di depan. Bayangkan kalian yang mengemudikan keren, pada nanti 800 x ini. Stop, signalman memberi apa-apa. Stop dengan tangan menggenggam kren disuruh berhenti dan tren bersiap untuk mengeluarkan outracker dan jack untuk memulai pengangkatan Oke, sekian pengalaman dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe subscribe gratis apabila dari awal hingga akhir ada kata-kata yang -kata kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir ikutin terus channel Mansurin Asatullah 354 dan sampai jumpa di video selanjutnya